Hai, hai Hai apa kabar pecinta sepak bola di seluruh tanah air kabar terbaru dari mega bintang PSG Lionel Messi Atletico Madrid rupanya juga ingin merekrut Lionel Messi beberapa waktu lalu rencana rival Barcelona itu cuma berlangsung selama tiga jam kemudian menguap masa depan Messi menjadi bahasan sepanjang musim panas lalu sebab kontraknya memang habis di Barcelona awalnya Penyerang Argentina itu diakini akan bertahan. Sampai akhirnya, di detik-detik akhir kemudian dikaitkan dengan Messi, Manchester City dan Paris Saint-Germain menjadi dua klub terdepan merekrut sang pemain. Rupanya, ada klub lain yang diam-diam meminatinya. Klub itu adalah Atletico Madrid, rival Barcelona di Liga Spanyol. Pelatih Diego Simeone yang mengungkapkannya, pria asal Argentina itu sempat bertanya-tanya soal Lionel Messi kepada Luis Suarez ex striker Barcelona yang didatangkan pada musim panas 2020/2021 terkait kemungkinan membawa Messi ke Atletico Madrid. Namun, keinginan itu cuma selintas saja. Simuan menyiratkan bahwa tekad Atletico memang tak sekuat PSG untuk bisa mendatangkan pemilik 6 lundur tersebut. Saya tidak menelepon Leo Messi, tetapi saya menelepon Luis saya bertanya kepadanya tentang bagaimana, Messi apa yang dia pikirkan. Jika ada kemungkinan kecil, atau semacam hipotetis bahwa dia mungkin datang ke Atletico Madrid. Messi diminati banyak klub, tapi cuma PSG yang meyakinkan. Tapi, itu cuma berlangsung selama tiga jam. Paris Saint Germain jelas terobsesi untuk mendatangkannya. Ungkapnya, Lionel Messi pada akhirnya memilih gabung PSG. Ia dikontrak selama dua musim oleh Les Parisiens, sementara Atletico Madrid akhirnya merekrut Antoine Griezmann, pemain Prancis itu, yang juga pernah membela Atletico pada tahun 2014 sampai tahun 2019.